serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dari Leslor tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kembali diingatkan ya untuk warga Konoha kali ini langsung dari Ayah Kejora yang mengingatkan Bakal ada acara spesial di Indosiar Tepatnya acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 Dengan ratusan artis Indonesia yang akan memeriahkan acara tersebut Salah satunya adalah Bunda Lesti yang akan kembali tampil di layar kaca Dalam acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 Bunda Lesti siap menampilkan penampilan terbaik Kita lihat di beberapa tanggapan komentar komentar di dari ofisial Lesti Lovers Indonesia ikut menanggapi Alhamdulillah. Masya Allah, sangat ditunggu Lesti Kejora sehat sukses selalu. Amin. Ada juga tanggapan lain, persahabat dari akun Sulastri 4484 mengatakan. Alhamdulillah, ayah akhirnya bulan depan bisa lihat dedek Lesti tampil di TV lagi Alhamdulillah, patut bersyukur banget ya berkat doa dari kalian Mudah-mudahan Bunda L terus berkarya dan memberikan karya terbaiknya Kemudian kita lihat juga di diunggan IGSnya Abeni Mulyana Sofian Ada kabar baik banget ya dari Abeni Ternyata Kak Rara, istri dari A.A. sedang ngidam di persahabat ya. Satu jam yang lalu, A.A. Beni Mulin Sofian menemani Kak Rara. Wow, persahabat ya. Yang lagi ngidam tuh, Masya Allah. Bahagia sekali, Alhamdulillah. Mudah-mudahan A.A. beserta istri juga selalu sehat. Dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian juga persahabat ya Ada sebuah postingan spesial banget nih Di unggahan video yang diposting oleh Bunda Lesti Ini adalah baby XXL ya Yang baru bangun Masya Allah banget nih Papa B Memang selalu sedih bikin kita bahagia Masya Allah tahun doa terbaik ya Selalu kita berikan untuk Leslar family namun kita lihat di sini memang banyak juga tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Detik Kurniawati 22 mengatakan masya Allah ya Allah lindungi dan jaga keluarga kecil mereka dari hal-hal yang buruk amin ya Allah amin masya Allah begitu banyak doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kita lihat persahabat, memang banyak sekali orang-orang di luar sana juga yang tidak menyukai Leslar, yang selalu nyinyir kepada Leslar. Kita lihat di unggahan Leslar Boy update Al-Fatih Bilar memposting sebuah kalimat. Di mata para pembenci, idola kita tetap salah. Ini itu dibilang gimmick. Memang betul sekali persahabat ya, memang di mata para pembenci Lesti Bilar itu selalu salah, ini itu dibilang gimmick bersahabat namun kita solve banget nih dengan salah satu kalimat komentar yakni dari akun Sumiyati Agus1350 gmail.com mengatakan Biar ngomong apa mereka, Lesti tetap nomor satu. Buktinya setiap karyanya selalu trending, lebih baik dia gak usah didengerin, semangat terus yang penting keluarga kecilnya bahagia. Amin. Betul sekali bersahabat ya, Lesti Kejora selalu tetap nomor satu buktinya saja setiap karyanya selalu trending ini karena membuktikan bahwa Lesti memang banyak orang-orang yang mendoakan banyak orang-orang yang selalu mendukung dengan tulus untuk karya-karyanya kemudian juga persahabat perhatikan diunggah gs-nya kanova Kak Nova persahabatnya dua jam yang lalu memposting sebuah foto nih persahabat ya namun Wajahnya ditutupi oleh emot nih, persahabat ya. Kakinya lagi diperban, nih, persahabat ya. Kira-kira, foto siapa ini? Kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih, dan semoga keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan. Amin. robbal Alamin. Kita juga pastinya menunggu cidukan hingga kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu formal sini siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang ucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.